Oke, okay. formulir sudah di download. Oke, okay. aduh capek banget ya jadi mahasiswa baru ini, pusing nih. Aduh upload, upload formulir, kemudian bayar ukt, udah, hmm, tinggal tunggu nih sama kartu alamat. Tapi, di mana gue mau tinggal ya? Kuliah nanti ya? Hmm... Cari pasar ah? Tapi yang mana? Oke deh. Cari dulu. Wah, ketemu nih. Pasan apa nih ya? Ah? Oke. Okay. Buat kalian yang baru keterima nih Sebagai mahasiswa baru Baik dari SMA baru mau S1 Atau mau lanjut ke jenjang pasar sajana. Atau mungkin kalian yang juga kerja di kantor ya Di wilayah sekitar bukit Silahkan dilihat nih ya Ada kosan di Jalan Seruni Perumahan dosen Onsri Nomor 35 Blok A ya Nah, mau spesifikasinya, let's check it out. Berikan video berikutnya. Nih. Bingung ya? Lagi cari kosan? Jangan lama-lama bingungnya. Ini dia ada salah satu kosan di Jalan Seruni ya. Blok A nomor 35 Bukit Lama di Perumahan Dasan Industri. Ya, jadi, kosan ini baru 5 tahun berdiri ya. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Apa saja nih spesifikasinya. Ya, kamar 4x4 meter ya, harganya 1,4 juta per bulan, 4x6 itu 1,6 juta per bulan. Nah, dengan hanya membayar segitu tadi, kalian udah dapat full AC, meja belajar, ya, tempat tidur, kamar mandi dalam ya, token PLN dan PAM serta cleaning service dan parkiran yang luas. Jadi sangat nyaman nih kosan untuk menunjang kalian yang masih berjuang untuk e, mempermudah pembelajaran di era pandemi ini secara offline ya. ya. Karena mengapa? Karena secara lokasi kosan ini enam menit ya dari Pasca Sarjana Unsri ya kemudian 10 menit kalau dari Unsri Bukit, ya. 13 menit nih buat kalian yang bosan kuliah mau cari tempat makan nongkrong ya, nah atau ngerjain tugas ke PS mall atau palem icon ya, nah 15 menit dari FK Madang ya atau RSMH, jadi buat kalian yang mau lanjut program pendidikan dokter spesialis ataupun di kepanitraan klinik nanti untuk mahasiswa FK jangan ragu pilih kosan Seru nih, Blok A nomor 35. Ya. Begini kondisi fisik bangunannya nih, ada tangga ya, nah, jadi dua lantai tadi. Nah, kemudian ini gambaran di lantai dua, jadi cukup terang ya, secara ergonomis, cahaya, ya, hemat lampu. ya nah, Lantai dua ini ada tempat. Santainya juga, meja dan kursinya cukup luas ya. Kalau untuk kalian diskusi atau belajar kelompok, ya. nah sepulang kuliah misalnya, dan di lantai satu parkiran luas ya, parkiran luas dan ada terali pengamannya ya. Jadi jangan khawatir untuk keamanan, security, dan kebersihannya. Ya kamar mandinya ada di dalam masing-masing ya masing-masing kamar ya, wc duduk ya kemudian lemari dan meja belajarnya ini sudah ada jadi siap untuk menjadi lokasi belajar kalian ya. nah dan ada tempat tidur tentunya ya untuk fasilitas kebersihan ya untuk sampah maupun di pekarangan dibuat sudah senyaman mungkin dan memaksimalkan protokol COVID-19 ya agar tetap ke, menjunjung tinggi kesehatan ya bah, bahkan tangga pun juga di pel parkiran ya jadi ya, segera hubungi ya kontak person berikut ini 0815 32781364 Pak Dani atau bisa langsung klik link Google Maps ini nanti bisa kalian langsung uh, coba ya saya kasih di description box video saya ini ya yeah. Oke ditunggu booking kalian semoga gulanya tetap semangat hidup mahasiswa